Kita menciptakan Sebuah lagu indah Nang merdu Sebagai rasa sayangnya berdua Saling menghibur Di setiap gelisahi sama selalu menjaga sucinya kasihmu berdua cinta kita cinta karena cinta kita